Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, atau mungkin hanya sebagai video tips gitu. Tapi untuk video tutorial kali ini, di sini kita akan uh, membahas tentang game gitu. Dan untuk gamenya adalah uh, Breath of the Wild. Dan untuk di video kali ini atau topik yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mudah atau bagaimana cara uh, easy-nya gitu ya, kalau kalian misalnya menghadapi um, major test of strength. Kalau misalnya kalian lihat di sini, di sini saya bukan yang minor ya atau mungkin yang uh, mudah gitu di sini untuk yang meja test of stress ini uh, berat banget gitu kalau kalian misalnya baru main untuk game ini dan ya yeah, jujur ngeselin aja karena untuk darahnya pun uh, darahnya pun tebal untuk Uh, apa, untuk damage-nya pun sakit banget gitu apalagi mungkin kalau darah kalian cuma ada tiga gitu. Nah sebenarnya untuk cara mudahnya kalian bisa bikin uh, shock trap dan kalian bisa tungguin dia sampai uh, robotnya ini sampai uh, kalah gitu. Jadi untuk caranya kalian cukup tinggal pilih aja untuk Thunder Blade kalian bisa pilih Thunder Blade atau get okay, Blade pun bisa. Cuman untuk saya di sini saya cuma punya Thunder Blade aja dan tinggal kalian tebasin. Terus kalian tinggal drop senjatanya dan tinggal kalian drop senjata lain yang uh, mengandung besi atau mungkin yang iron gitu. Contohnya adalah edge of duality di sini gitu, tinggal kalian uh, tebasin senjatanya, kalau kalian momennya tepat, nanti bakal uh, tercipta uh, untuk listriknya gitu, jadi listriknya tuh nggak mati saat kalian drop contohnya kayak gini. Nah, kemungkinan di sini untuk listriknya bakal mati ya, karena uh, di sini saya telat gitu untuk uh, pencet inventorynya nya. Di sini kita akan drop Sini kita akan drop senjata yang mengandung besi, gitu ya. Dan nanti hasilnya bakal kayak gitu. Nanti besinya tuh nggak akan uh, jadi shock trap. Jadi kalian harus uh, momen yang tepat gitu untuk uh, pilih senjata untuk yang listriknya di sini. Uh, kalau kalian misalnya nggak kayak tadi, misalnya contoh kayak gini. Nah, contoh kayak gitu mungkin di sini uh, bakal uh, mengandung listrik, jadi listriknya nggak akan hilang gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Dan nanti akan terjadi shock trap gitu ya, kalau kalian misalnya... Uh, Melewati, misalnya, atau mungkin nginjek gitu ya. Nginjek uh, shock trap nanti bakal, bakal kesetrum kalau kalian menggunakan senjata. Senjata kalian bakal jatuh, mungkin kalau master shot enggak. Dan kalau ada yang nginjek shock trap misalnya robot atau mungkin uh, Hinox, itu nanti bakal uh, kesetrum dan itu bakal terus-terusan kayak gitu aja. Gitu di sini kita akan coba untuk uh, pancing dia biar, biar uh, keluar gitu, dan biar nginjek untuk shock trap-nya. Nah, uh, di sini untuk... Uh, tes ini sebenarnya gampang banget kalau kalian menggunakan uh, shock trap ini gitu. Saya awalnya nggak pakai shock trap dan mati mulu gitu. Apalagi ini yang major bukan yang minor kayak gitu. Dan eh, di sini kita akan uh, pancing dia aja sampai setukum kayak gitu. Dan udah gitu. Kalau udah seterum gini kalian bisa tungguin. Kalau kalian mau, cuman kalau kalian misalnya mau lebih cepat kalian bisa pukulin uh, monsternya ini menggunakan senjata yang uh, bukan monster ya. Robot gitu ya. Robot yang Uh, ancient gini di, dipukul dengan uh, mungkin senjata yang mengandung uh, guardian atau mungkin anti guardian mungkin ya atau mungkin kalau kalian misalnya mau pakai uh, bow yang ancient arrow terserah juga saya juga belum pernah coba sih sebenarnya saya biasa pakai guardian sword aja kayak gini dan kalau kalian misalnya menggunakan senjata yang berat contohnya kayak gini misalnya di spin gitu ya memang damage-nya memang ajib gitu tapi uh, kalau senjata kalian sampai hancur itu nanti bakal Uh, ngedorong si guardian ini, jadi kalau kalian misalnya Kedorong gardiannya gitu dan udah nggak kena shock trapnya lagi, takutnya nanti tiba-tiba hanya -tiba kang lu dan lu bisa mati gitu. Dan ya yeah, takutnya kayak gitu aja sih. Dan kalau mungkin kalian misalnya kalian mau ngespin kayak gini, kalau udah ada tulisan atau mungkin ada notifikasi uh, udah udah mau ancur kayak gitu ya, di sini kita akan ganti senjatanya gitu. Nah contohnya udah kayak badly damage kayak gitu, oh apakah dia masih ke satu Oh enggak ya, <laughs> saya kira dia itu ya ini, ini ini pasti dia bakal ini sih bakal pakai movement yang sadis-sadis uh, gitu ya kalau misalnya kalian mau ngelawan gitu jangan sampai ancur senjatanya jangan sampai kayak tadi karena kalau kayak tadi itu si senjatanya tuh mental gitu bikin mental untuk si robotnya ini tapi kalian juga jangan deket-deket uh, untuk robotnya karena kalau kalian deket-deket nanti kalian juga bisa ikut ke setrum gitu Nah contohnya kalian bisa cancel gitu aja untuk uh, robotnya gitu untuk kalau kalau misalnya tiba-tiba dapat notifikasi udah badly damage Nah udah gitu kayak gitu doang dan udah beres dan setelah itu kalian bisa uh, Buang senjatanya mungkin kalau kalian misalnya yang tadi ya untuk yang badly damage-nya ya, misalnya kalian uh, Masih gitu ya misalnya masih Masih ada di inventory kalian bisa kalian buang dan untuk senjata dari Uh, yang di-dropnya kalian bisa ambil dan untuk shock trapnya juga kalian ambil aja jangan ditinggalin dan kalau kalian misalnya ambil salah satu misalnya untuk yang edge duality atau mungkin tanda Blade nya nanti untuk efek dari shock trapnya bakal hilang gitu tinggal kalian ambil aja untuk uh, shortnya dan yang tadi yang kalian pakai gitu mungkin ini karena udah berkurang juga untuk durability nya jadi saya ambil yang lain aja gitu contohnya kayak gitu dan udah gitu kalian bisa ambil spearnya kalian bisa uh, sword terserah kalian sih dan tinggal kalian ambil aja untuk reward-nya gitu dan Eh yeah, untuk caranya gitu doang sih tinggal kalian bikin shock trap aja dan gampang banget kalau kalian uh, bisa gitu Dan saya juga jujur eh uh, kagum sih sama game ada game yang kayak gini gitu kalian bisa uh, berkreasi gitu sesuka, sesuka hati kalian Dan mungkin game yang sama yang mirip Breath of the Wild adalah MGS ya MGS5 The Phantom Pain gitu kalau kalian tahu juga mirip merek banget kayak Breath of 2 ini dan jujur harusnya sih banyak-banyak game yang kayak gini sih yang mengutamakan kebebasan playernya gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk video tutorial atau mungkin video tipsnya gitu ya. Dan terima kasih Bye bye.